Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Let'slor dimanapun kalian berada, kembali hadir Diva TV akan mengabarkan kabar baik kabar menarik dan pastinya kabar terbaru seputar Lesti kejora dan Rizky biar bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya menemani pagi kalian saat ini persahabat meminahkan memberikan informasi menariknya di pagi hari ini Alhamdulillah kita semua sudah masuki hari ke-14 di bulan puasa Ramadan, mudah-mudahan puasa kita lancar dan semakin semangat ya, serta tambah ditingkatkan lagi nih untuk ibadah puasa kita. Amin. Dan untuk pertama persahabat ya, kita lihat nih ada sebuah postingan yang sangat luar biasa. Siapa aja yang sudah menyaksikan acara festival Ramadan semalam di Indonesia, Bunda lah kejore. Selalu bikin kagum dan selalu bikin takjub ya Apalagi dengan penampilannya setiap hari memang terlihat sangat cantik Masya Allah mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Kita lihat juga persahabat ya di penampilan Bunda Lesti Kejurah raja sebagai wiringnya persahabat ya Ini menyampaikan bahwa Bunda Lesti kejora itu adalah seorang diva Masya Allah, luar biasa Penampilan cantik dan memukau Dan pastinya persahabat ya, Penampilan berdalasi kejurah selalu banjir Pujian dari para sahabat Apalagi berdalasi kejurah Ini adalah Sang diva Dude Memenuhi pun persahabat di repost oleh akun Herunaningsi Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Dini Akbar, nah mengatakan di kolom komentar Masya Allah, diva nggak tuh Katanya tuh persahabat ya Diva nih, nih, budalasi kejora Diva karena Karena budalasi kejora ini adalah multi talent banget ya Kebanggaan kita semuanya Semoga selalu menampilkan penampilan terbaik Dan mudah-mudah persahabatan ya Budalasi selalu diberikan kesehatan Berikutnya persahabat masih diunggah di Instagram yang sama, ini memposting, "Forza ya momen ketika duet apik, Bunda Lesti dan Asila Maisa ini memang luar biasa kerennya." Forza ya merinding mendengar suara mereka berdua. Masya Allah, pantas saja. Jaga raja ini menyebutkan bahwa Bunda Lesti adalah diva. Masya Allah, luar biasa. Kita simak juga di kalimat komentar dan tanggapan positif yang diberikan. Ya, ini dari akun Fantatik Alaskar Hijrah mengatakan Masya Allah, Dede Ama Asila Suaranya merdu banget ya Kayak suara aku, katanya tuh Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun gaun pengantin Leslar Masya Allah Merinding dengernya tuh Yang sudah menyaksikan Pastinya merinding banget ya Melihat penampilan Lesti Dan Asila apalagi Kualitas suara memang terbaik, nih. Mereka berdua luar biasa, dan berikut juga persamaan dia, ya, Asila, sampai memposting momen ketika gelador resiknya bersama Bunda Lesti, dan Asila juga menuliskan sebuah kalimat. GR tadi untuk festival Ramadan with Kak Lesti Lesti kejar masalah masya Allah banget ya banget sekali, bisa duit bareng sama bunda dan bunda Lesti pun ini membalas dengan kalimat komentar peluk erat kata bunda kita bahagia sekali ya, melihat Tentunya, kedekatan asli lah dengan Bunda Lesti. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik dengan keluarga. Abi Ramzi, kita doakan selalu. Mudah-mudahan mereka dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan selanjutnya, bersahabat, kita simak juga nih, Masya Allah. Wah, oh, Ini momen erat dari kundang Lesti Saat geladi resik Persahabat ya. duet bareng Asila Magisa Sahabat dari Unyunyu sampai sekarang punya baby Masya Allah banget yang mereka berdua Memang terdebes Luar biasa berikutnya juga persahabat Bapak Mengunggah Atau memposting sebuah kalimat lah, walau aku wala baca ilah, bila manusia tidak akan bisa menjatuhkanmu bila Allah sudah mendukungmu. Ini kalimat terbaik juga. Bersahabat, mudah-mudahan ya, Bapak Bilar selalu dilindungi dari orang-orang jahat dan tidak akan bisa bersahabat, ya. Manusia menjatuhkan Bila Allah sudah mendukung kita semua Yuk sama-sama berbuat baik Apalagi di bulan suci ramadan Dan henti, -henti ya, bang min Mengingatkan Mudah-mudahan persahabat ya puasa kita lancar Dan hati-hati untuk berkomentar Jangan sampai menyakiti hati orang lain Dan selanjutnya persahabat bapak bilar pun Ini memposting sebuah video persahabat ya Ini duet bareng bunda Lesti istri tercintanya Iseng-iseng sambil nunggu sahur, kata Papa Bilar nih. Ini postingan semalam juga saat menunggu sahur, Bunda Lesti dan Papa Bilar latihan vokal nih. Pertama, ya, wow, makin gak sabar banget menyaksikan performnya idola kesenangan kita di acara Sofi nanti. Video ini sengaja banget ya, nggak ditampilkan. Ratu wajah Lesti dan Bilar karena Papa Bilar menyampaikan Bunda Lesti lagi nggak pakai hijab, jadi nggak di video ini ya, cuman hanya suara pindalasi yang sangat merdu mudah-mudahan mereka sehat mereka bahagia dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan serta juga kita juga serta kita juga bersahabat yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kelancaran, kemudahan apapun yang dilakukan untuk yang kita kerjakan amin